Kucing lapanya beran, kucing lapanya beran. Sawadi kau kibau, nyabar. Sawadi kau kibau. Tanahnya kari sebrang, kari sebrang. Oh, Uget di tanah tahu, kari Bila ya buha ya buha wa buha anda nah, ya buha Kuci kata, Pak Nare. Kuci kata, Pak Nare. musik organan. Kuci kata, Pak musik organan. Nare musik organan. Nare pengalaman Tidak usah salah tina, kucing usah kuda, tina, kucing telurnya kuda. da, salah tina, ujung telurnya ku da. Nanti lu yang merubah, merubah gambaran yang cerita.